Halo saudara seperti ini hasilnya setelah menghapus bekas lembel paper pepper nah, kelihatan bersih saudara eh, jangan lupa untuk dikasih lapisan anti jamur namanya alkali Nah seperti itu dikali warna biru Nah setelah itu tinggal pemasangan wallpaper. Halo saudara, terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe ya Semoga video ini bermanfaat